saat itulah kita bisa nanti mengakhiri tentang keperluan begini, tapi selama itu belum terjadi. Kalau saya sih ini tidak akan ada ya, yakinlah. Tidak ada ini selesainya. Kita sudah masuk ke era new normal, normal yang baru. Pada saat sekarang ini memang kita masih janggal ya, masing-masing dari kita apa sih pakai masker, pakai hand sanitizer dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi kalau ini berjalan, kita katakanlah. Saatku periode masa pemerintahan saya selama lima tahun, ini sudah terjadi hal yang biasa gitu. Ya udah, itu biasa aja, memang harus kemana-mana pakai masker, harus social distancing, harus pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Kalau tidak mau, karena ini fakta yang sudah terjadi, seperti itu dia. Nah, akan ada ini akhirnya. Kita sudah masuk di era new normal. Nah, inilah faktanya. Kembali kepada diri kita, kita berani, apa namanya, kita bisa berbuat sesuatu hal yang baru untuk menyadarkan Saudara-saudara kita yang lainnya atau tidak. Nah, itu sih kalau pendapat saya tentang pandemi ini, Pak. Nah, saya kembalikan kepada Pak moderator. Baik, silakan. Oke, terima kasih Pak Alek atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Saya uh, dari ya dari dari Marif Abdal, assalamualaikum. Mau bertanya, bisa jawab setelah ini? Bagaimana sikap Lapan mengenai Flat Earth sampai saat ini? Baru-baru ini saya melihat hasil putus satelit di media sosial yang diklaim dari satelit milik Lapan mengenai kerusakan akibat bencana banjir yang di Masamba. Apakah Lapan juga ikut berbohong mengenai satelit dan bentuk bumi kepada Pak Alek? Silakan dijawab ya. Assalamualaikum, mau bertanya? Bisa dijawab setelah ini. Bagaimana sikap 8 mengenai Flat Earth sampai saat ini? Baru-baru ini saya melihat hasil foto satelit di media sosial yang diklaim dari satelit milik 8 mengenai kerusakan akibat bencana banjir yang dimasambah. Apakah Lapan juga itu berbohong mengenai satelit dan bentuk bumi? Pertanyaan dari Marif Abdal. Oh, kalau itu, ya mungkin kan kawan-kawan kan sudah sudah melihat juga kan hasil riset dari kantor berapet ya, dari mahasiswa UGM itu out juga kan e, Kan memang Lapan ini Sumber datanya dari mana? Data. Sumber datanya kan dari juga Mereka kan tidak punya, tidak punya alat ekspor di Semua sumber datanya dari mana? Ya wajar saja mereka e, Apa yang mereka, apa yang Media itu tidak jauh-jauh beda dari apa yang disampaikan oleh NASA gitu loh. karena memang dia ya, sumber datanya dari situ. Lain hal kalau mereka kan memiliki fakta yang jelas kan eh, bisa bisa ditampilkan kepada kita masyarakat Indonesia karena kan lapangan itu kan lembaga yang ada di Indonesia gitu kan faktanya kan tidak ada kan gitu. Semua seperti kayak perakiraan cuaca dan lain sebagainya itu kan video tidak tidak update itu Ada ada ada bisa kawan-kawan perhatikan nanti kalau misalnya ada Apa namanya di situs wapan itu G dia Tidak real time itu Tampilan informasi perakiran cuaca dan sebagainya, itu Tapi memang mereka tuh menerima dulu Informasi update dari satelitnya Kalau memang satelitnya itu ada ya Satelitnya dari NASA itu Baru mereka tampilkan sebagai informasi perakiran cuaca kepada kita Jadi memang Ya, mau lagi kita bilang. Kan gitu. Terus pun kan e, mereka punya kepentingan juga terkait dari kewajiban pemerintah untuk memberikan pendanaan kepada mereka. Kan begitu. Ya, seperti itu juga hasil-hasil apa namanya, hasil dikasih yang mereka sampaikan itu ya tidak jauh beda. gitu Makanya kalau kita mau, apa namanya, mau kritisi itu, ya kalau bisa memang dalam wujud nyata lah, gitu kan. Kita utang mereka itu show mungkin atau kita undang mereka tuh webinar seperti ini kemudian kita tunjuk siapa perwakilan kita yang bisa langsung eh, apa namanya komunikasi rilutan sama mereka ya kita bisa berargumentasi secara akademis ya secara komprehensif. Gitu. itu sih kalau menurut saya Pak saya kembalikan kepada moderator Oh baiklah pak Alek, ini waktunya tinggal 10 menit lagi khawatir kan? Ya, yang lain mungkin udah pada pengen ya kan? Waktu kita juga udah kita batasin sampai setengah sepuluh. Dan saya juga mohon maaf, saya juga masih belajar pakai Zoom. Ya, saya masih belajar pakai Zoom, jadi saya masih belum begitu paham pengaturannya sehingga setiap 40 menit itu dimatikan. Oke ya banyaknya sudah habis dan mungkin uh, acara kita pada malam ini kita cukupkan saja dan bagi yang mau ngobrol-ngobrol uh, dalam room juga nggak apa-apa yang mau keluar juga silakan karena waktu sesi yang yang wajib sudah habis ya. sekarang nggak tinggal uh, obrolan bebas saja silakan teman-teman pak -teman, sering kumpul sama pak apa pak siapa namanya? Adi enggak sih kalau kemarin karena emang saya sempet lost kontak juga kan karena kontak saya kerja jadi belum dapat kabar lagi gitu pak. Kapan itu? Dahunnya sama kita ada pernah ada pernah rejek Enggak pernah rejek kita sama aja 1 batang satu orang kita ini kok kita ini apa namanya? Matalah Iya pak Kaya. Gimana tiba? sampai di mana tadi pak? <laughs> Apa tadi ya? Iya karena kalau kalau masalah kumpul gitu sih Saya emang eh, kemarin agak kurang ya Soalnya kemarin juga sempat lost kontak itu. Jadi kalau buat sekarang belum ada eh, istilahnya buat diskusi bertemu lagi gitu pak cuman jadi begitu aja ya gimana ya. Pak Cahyo? Cahyo rambutnya patent ga, gitu. <coughs> itu siapa yang nanya Iper sama FP 101 beda? <laughs> Iper sama gimana itu jawabannya? Bisa dijawab nggak, Alek? Iper sama FP 101 beda ya katanya? Siapa bilang beda? Kita sama, kok kita tuh oh, afiliasi ke Bos Darling. Mau nanya dong, flat Earth Indonesia udah ngapain aja? Maksudnya, udah pernah bikin jurnal apa dari Imam Harahap? Coba paling dijawab. Apa-apa <tuh> harus kita tutup aja nih ya? Ya, biar efektif waktunya. Saya saya pamit dulu ya. Saya pamit dulu ya. Uh, pada teman-teman, ya, mohon maaf Tadi ada gangguan dari Dari saya sendiri, kayak masih gaptek Jadi kayak harus eh, Mengeluarkan narasumber kita Pak Agung Sarwo, dia agak marah-marah Kita lanjutkan nanti di Di season berikutnya dia Season kedua, nanti narasumbernya Tetap Pak Agung Sarwo, yang kedua Bisa nanti Pak Atala ya Pak Atala kita masukkan Di season kedua Dan bareng sama Pak Biki. Pak Diki bisa enggak ya Pak Diki ya. ya? itu aja, nanti kalau bisa pembicaranya tiga nanti saya buat. Oke saya pamit undur diri, terima kasih atas uh, partisipasinya kepada member Black Earth dan bagi uh, khalayak umum. Uh, ya terima kasih juga mau uh, partisipasi masuk ke dalam. Meeting kita malam ini, ya. Saya sudahi wabilah itu kevalida, Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>